Pengantin, bapak ketuk ketua panitia. Silakan keluarga besarnya, Ibu Hajar. Ayo, yang punya. Ayo, ayam. Mama Hajar. Ini atensi dari Mama Hajar. Ya seru nih lagunya nih. Ayo, say, si. pengantin jogging lagi so. dong. Show. Ini, Ibu Hajar. Polidiasi yang yang maju, melu-maju mundur, melu baik, Bangga, Boleh berat bergoyang, sehat, sehat, apa aja di aur-aur hour baja, oh, urusan goyang serahin ke <laughs> Maria Mercedes ya. Yang Hai